Bikin hari baru, Hari Kebangkitan Kreativitas Nasional. Nah, itu, jadi, itu harus dicatat. Apa namanya? Oh. Kita harus kebutan mbah Mbak Zonyol. Bahasa bahas akhirat, ya? Oh, wah, gue malah <laughs> saking nganteng-ngantengnya ya malah mumpet. <laughs> iya. Nganu, Mas, apa namanya? Kita ini berarti tahun keberapa ya setelah berbagi desika 2012 ya? sepuluh tahun sepuluh tahun ya sepuluh tahun, lu kan bulan Mei kemarin Mei, oh iya ini sepuluh tahun, tahun udah lewat ya kita kemarin rencana bikin bikin satu event ini ngendelalah belum diizinkan iya belum diizinkan ya kalau mungkin kita kebaran. kita kurang fight gitu ya kurang ihtiar lah karena ya sejanya kadang fight kadang orang jadi ini menungsoy nah, iya kadang semangat kadang lungkrat si, kita eh anu mas inline sama hmm. apa namanya kegiatan-kegiatan kita di masa lampau, wah, saya tua, ya. <laughs> Oh iya, ini apa? Sepuluh tahun Semacam... masa lampau? Iya, tapi yang paling dan... penting, gue naik. Gue posting, Rong menit, ya, postingan lalu. Jadi, wis, wali padahal lagi rong menit. Sudah minute. sejarah, ya, Sudah di histori. Heritage, sudah di heritage. Oh iya, ini aku sedikit-sedikit, sedikit, sedikit, sedikit merif, menyegarkan ingatan. Aku itu dipertemukan dengan Mas Arief itu ketika aku mau masuk isi dulu tahun 2000 hmm. bimbingan tes masuk isi peta umpet bimbingan tes masuk isi itu pas saya mau, sedang mau keluar isi tuh ya mas Pembulan arief udah lulus, 19 lulus. lulus lah turung 19 eh. lulus 19 aku 2000 jadi mas arief sarjana sarjana muda oh eh. berarti aku udah keluar isi jadi mau keluar. masuk isi Aa. aku pas mau keluar isi waktu itu kalau nggak salah pokoknya mas arief Uh, banyak di-dampingi di, di manajemen Peta Ompet Gbingan Tes masih namanya Oh, bian aku manajerku, manajemenku lumayan bian Iya lah, iya saat ini aku tulis lumayan jadi. Nah terus, ee... Uh, 2000... Terus 2001 aku bantuin Peta Ompet, 2002 bantuin Peta Ompet Gbingan Jadi rautan hmm. Terus 2003 itu terakhir rautan ber... Beroperasi Bisa hmm. dipedot nggak mas? Gbingan Tes masuk isi itu mas? Apakah oh, sudah -sudah, ya, sudah banyak yang lain juga ya yang membuka bimbingan, bimbingan juga ya? Oh enggak, dulu itu masalahnya ketoknya gitu, eh, wis Oh, bentuk tesnya kayaknya udah mengalami perubahan gitu. Iya sih. Terus uh, dan kebetulan pas 2003 itu kan ya mungkin pertama juga pas lagi banyak-banyaknya kerjaan ya waktu itu kan kita lagi apa namanya bentuk manajemen yang lumayan heavy ya tahun hmm. 2003 Blank itu. itu kan 2003 juga ya Mas ya? 2003 ya blank, 2003 ya? ya kan berapa tahun ya 2 tahun kan ya kalau nggak salah sih uh, pas aku ngurus bimbingan tes 2002-2003 lah blank. Bimbingan tes maksudnya 2003 itu peta umat lagi mau bikin beberapa apa sub oh. anak cabang termasuk apa bian ya itu EO eh, dulu ya Vicarus peta, rautan oh. terus blank magazine bian, bian duitnya oke bian iyalah ya saya oke okeh tetepan saya oke. Okay. insya Allah yes. Terus 2003, nah setelah itu tuh sempat ada masa vakum, aku gak ketemu Mas Harip lama lho Pas ke 2004 tuh sempat gak ketemu Mas Harip, terus dipertemukan lagi 2007 ketika aku sama teman-teman Aku, Bas Koro, sama Bono itu bikin reka rupa Oh reka iya, rupa. aku 2004 tuh udah mulai sibuk pacaran Oke, okay. tapi ditinggal ya? Akhirnya. Oh enggak, itu oh, yang sama... Oh iya, <laughs> yang akhirnya jadi Alia ya? <laughs> eh gimana? waduh waduh waduh Oh, waduh oh, waduh orang kacin pasar RT ya iya. terus 2007 dan 2008 kita aku di apa eh 2007 pas aku ngajak ini itu aku minta waktu sama mas Arief untuk sharing mas pia mas bangun perusahaan segala macem sampai akhirnya 2008 aku tidak mas Arief ngurus dimandati mas Danton untuk merefresh, apa hmm. mendirikan chapter ya Jogja. Chapter Jogja, ya? Adki. Terus, Itu 2000 berapa? 2008, Mas. Oh, 2008. 2008. Terus sebarang Mas Andika, terus sejarahmu apa ya? Aku malah Pak ya. Ahmad, Nur Arif, Ahmad Nur Arif, Pak Pak Sumbotinarbuka. Pak Sumbo. Terus, mas Ong. Pak, Pak Ong Hariati, Hari Wahyu. Hari Wahyu. Pak Hariati. <hadi> wih <tis> <tis> <tis> Pak Wali. Iya. Pak Ong Hari Wahyu. Pak Arif Mas, Ar Mas Andika Dagadu Terus sebentar Pak Sumbotinarbuko Mas Andika Dizatmiko Nah terus kemudian kan terbagi menjadi OC dan apa steering committee dan Organisasi Komitenya ya. Kita di apa di kepengurusan. Hmm. Mas Arif ketua, Mas Andika sebenarnya saya bendahara. Terus dibantu beberapa teman yang lain untuk mengadakan beberapa agendanya AGI. <laughs> sampai lah itu ini, ini, ini, ini nyambung dengan berbagai di segar, mas, hmm. karena itu juga tonggak pondasi sudah itu terakhir itu kan adi itu kan ada kerusuhan itu kan sejak saya ada... itu nanti dulu jangan disikut usah dulu yang kita, mana? Kita, ini sudah kepengen rusuh ini oh ya kita ngurus <laughs> ya, tak, tak percepat jadi 2008 adi ada di Jogja 2010 itu pemilihan adi nasional yang waktu itu almarhum Mas Ahy menjadi chairman adi oh, iya, kan tim, kan tim sesnya, ya. Dan kita bisa bisa mengupayakan menggeser desentralisasi toh Iya pemerataan pemerataan yang tadinya segala macam administrasi ada di Jakarta kita bisa ubah ke Bali. Dan alhamdulillah juga running sampai kita juga pernah e, mengadakan beberapa event yang cukup oke, okay, termasuk juga dulu sampai lahirnya wedangan kreatif itu. Hmm. Yang ini jadi pondasinya berbagai desa Mas karena kan 2010 Mas Aib jadi ketua Addi nasional, Mas Arief kan ditarik jadi jadi um, uh, apa ya bidang apa sih Mas De ya bidang ketua ketua bidang program apa ya? Iya kalau nggak salah itu. Salah. Nah terus di sini ada pemilihan, delah yang dimandatin jadi ketua rusin Mas Arief saya. Terus kita bikin wedangan kreatif itu wedangan kreatif sharing, sampai pada satu malam kita nongkrong bareng setelah wedangan. Kita waktu itu kepikir karena wedangan kan juga relatif pionir ya untuk membuat acara sharing-sharing semacam itu yang terbuka, ya orang serius seminar tapi juga tidak sesantai ngobrol. Ada ada ada ada value oh, no ya. Ada, ada snacknya, Ada orang boleh sedekah. Ada orang boleh sedekah juga. Go LCD proyektor. Buat proyektor juga. Dan rutin setiap. Dan dunia. rutin dan waktu itu kan ngalung mas. Kita kan ke sama obrolan ini Jogja ya, Artinya kan environmentnya kan sudah mendukung banyak intelektual, banyak kreator, banyak uh, turah, entrepreneur, turah-turah lah. kayak turah. nah, gini misalkan yang terenggalek, like. kita bukan bukan bukan mengecilkan tidak, tetapi daerah-daerah yang kita kan tau nya cuma dari berita mas. Hmm. waktu itu kan kepikirnya Ming, iki daerah-daerah yang lebunang kolom berita nasional aja, belum tentu dalam setahun dapat slot. Hmm. terus bagaimana kira-kira teman-teman kemudian bisa mengembangkan ekonomi potensi? kreatif, ya, ekonomi kreatif dan, dan komunitas. Kata kuncinya ekonomi kreatif ya mas ya? ya. Nah, dan sampai komunitas akhirnya, terus Ekonomi kemudian, kreatif dan komunitas Kan kita merangkulnya banyak komunitas ya, Terus sampai tercetuslah gagasan untuk bikin Belum ada nama ya mas Jendir Intinya meng-sharing dengan kota-kota kita hmm. muter running Pindah-pindah Safari lah kayak, kayak muter itu Sampai akhirnya kita targita 2011 Belum diizinkan sampai sekitaran akhir 2011 kita matok tanggal, wis bapak ini so tanggal 10 Mei bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional kita berangkat. Akhirnya kita harus terdaki ya, eh, bikin hari baru, hari Kebangkitan Kreativitas Nasional. Eh, itu jadi. harus dicatat, nek gelum. Yo paling nek Ono yang ada konfirmasi ya bentuk <laughs> podcast ini.